Aduh cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of Olympus atau kakek Zeus kita modal 120.000 aja ya guys kita main di bed berapa ya anaknya sih ccc 1200 2400 2400 boleh double chain aktif kita coba di 20 quick dulu ya guys ayo kasih yang manis-manis di tengah malam yang gersang ini, aku ingin JP Us. Oh ya, yang bertanya, kita main di mana? Kita main di CNN slot, situ slot dan terpercaya tergacor. Pokoknya, seluruh WD, berapapun dibayar lunas tanpa utang-utang klub lah. Intinya, lah uh, di CNN slot juga cuma ada slot saja. Di situ juga ada lengkap sih, ada bakara, tembak ikan, ada. Parley juga ada nomor togel pun ada lengkap pokoknya langsung saja untuk linknya ada di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di CNN slot aja suruh back to the game di tiga 30 kita belum dapat ya masa pan, ini kuning jadi dong hmm, hijau nanggung semua merah jadiin merah jadi hijau jadi dong hijau ya mau kamu hmm. ngepris spin lagi 5 kuning kasih kuning kasih kuning kasih kuning enggak mau hmm. ayolah us. kasih mantap-mantap usus jangan kau tidur-tidur saja usus Aduh hmm. belum ada tanda-tanda mantap-mantap ini kita geser di Turbo ya guys kita coba 20 lagi kita cari-cari pola-pola gacornya lah intinya gitu doang gacor modalnya receh gitu kan yang kalian suka. Oh ya yang bertanya kenapa gue suka main buat receh ya? Tahu sendirilah. Kita pemain. duduk-duduk biru konakin dong. Biru, ungu sekalian, hijau boleh, hijau boleh, hijau boleh. Hijau kuning dulu atas cincin petir. Hmm, hijaunya Hijau nya aduh, hijau nya kurang dua. Nanggung sekali tapi lumayan. 182 di awal-awal lumayan lumayan. Nah, ya, yang suka main dek slot dengan modal-model PC bisa langsung bantu sub komen dan like karena kebanyakan video kita persembahkan itu modal-model receh. tuh tataan yang bagus ya skaternya semoga ada isi ya seluruh kita gaskan saja ayo kasih hijau konek hijaunya sekalian ya, konekin enggak apa nanggung hmm, kuning kurang satu amret Uh, kuning aduh 12 free spin lagi hijaunya kasih enggak mau kuning konek kasih dong gelas-gelasnya atau hijaunya hijaunya dulu birunya konekin dong birunya konekin atas biru harusnya gelas dong gelas-gelas atas gelas harusnya petir dong us. Nah gitu dong us kok, kok nurut sekali us ada apakah gerangan kok us kok nurut sekali us jadi rada-rada deg-degan ini kuning kasih tiga lagi enggak mau anjir baru juga diguji punya konekin dong punya konek atas cincin kasih petir dong petir nah petir Dor. dor nah menanya konekin sekalian boleh eh uh, gelasnya gelasnya us, Loh. gelasnya us aduh nggak mau juga tampil udah ke kumpul 12 udah lumayan lah nice, seluruh profil profit. Hasil. Asal konek aja kita udah udah bisa menikmati nice nice sempak sempak sionalnya lah saya tambel udah lumayan hijaunya konekin dong aduh kurang satu cuy hijaunya kurang satu loh woi woi woi kenapa enggak di konekin uh, Ijonya, hijaunya hijo sih turun aduh hijaunya dong konek lumayan lah tambel udah 23 pecah-pecahnya jodoh-jodoh mantap ini ini ini ini, ini baru Kalau mainnya di CNN slot memang gini skaternya kebanyakan isi dong enggak dikasih di luar dikasihnya di dalam dong biar hangat hijaunya boleh biru boleh biru dulu atas pun atas biru petir dong uh, kuning hmm. lumayan lumayan tambel udah 28 udah memang gacor nih seluruh kalian enggak pengen coba nih masuk terus aja untuk linknya ada di pencommen lho jangan ragu jangan bimbang main slot cuma di CNN slot dong nah hijau kasih dong kita mau slot ambil dua, siswa service masih tiga aman-aman 2 1 dunia konekin dong mereng-boleh Merah boleh merah air waduh biru kurang satu doang seluruh ambil udah lumayan 780 Lur ya, ini baru setelah serang satu kali lagi Last pin nggak konek di gerak Uh kita naik satu juta lebih loh kita tadi bayar modal 120.000 main di bed 2400 agak barbar -bar sih emang ya, kita langsung double change juga cuma ya ini kalau mau-mau JP gede ya harus berani Bro makanya gaskan aja nah, berani cek RTP tergantung linknya juga situsnya kalau lagi gacor memang gacor nah makanya mumpung lagi gacor langsung cus aja ke CNN slot gaskan aja untuk linknya ada di pin komen kita coba turun bad dulu rp kita main di 10 quick dulu ini buat mancing-mancing dulu dulu ya, Astagfirullahaladzim Telkomsel, sinyal muka busuk sekali telekom shit oi oi oi oi telekom woi woi woi telekom shit sinyal muka buruk sorry ya guys masalahnya di sini abis hujan biasalah. sinyal-sinyal baku. Hmm dirinya dong enggak mau merah. Merah sih kurang satu biasanya. Sebab udah ketemu Pak Kaos kurang satu. Udah jelas lah. Oke. kasih amanentar pantas tuh. Enggak mau kurang satu terus. Lho. Anjir benar kah? Kurang-kurang satu terus kita coba 10 tur, 50 30 ajalah. 30 turbo kalau nggak ada tanda-tanda mantap-mantap kita auto kabur saja karena sudah profit banyak ingat utamakan profit ya yes, seluruh depo boleh profit yang dicari profit-profit tipis langsung gaskan kalau ini bukan profit tipis lagi udah 10 kali modal profit 1000% lebih masa nggak di WD sih kita otolarilah kalau gitu kita kelarin free spin ini dulu spin-spin ini dulu kalau emang gak ada tanda-tanda yang -tanda sangat mantap Kita langsung auto kabur saja Buat apa berlama-lama bermain slot cuan cuan cuan cuan cuan Yang penting cuan Oh ya sekedar mengingatkan lagi Jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian Jadikan hanya sebagai hiburan semata Jika ingin bermain bermainlah dengan bijak Dengan uang dingin Dan yang penting gak bikin busing lah ini kalau pengen jp, -JP bolehlah hampir ke situs kita CNN slot kita tergacor tersolid sampai hujata dunia Harap untuk ini ada di pin komen Langsung gaskan aja seluruh jangan, jangan bimbang namanya cuma di CNN slot Dapat free spin lagi dong free spin terakhir inilah udah males juga udah profit banyak kok oh nggak di WD nanggung-nanggung amat ayo kasih tambahan-tambahan lagi hijaunnya kasih ungu dulu hijau nggak urun dong Hijau kuning turun pasti. Tinggal petirnya di mana us? Uruh petirnya di situ kali lima awal lumayan lumayan. Kali lima di awal lumayan. Biru connect. hijaunya kasih dong. Gak mau. Kabel udah lumayan. 12 juga. Kita kita. gas Odo hijau kuning kurang semua. Nah, harusnya sih kelas turun. Ini, kira jelas lo di situ kamera merah dikurang saat ini hijau nampus biasa bagus ambil udah gede sih bisa kristen masih banyak apakah ada tanah-tanah jg kita lihat dan tak ikan saja pemirsa atas nggak ada terkerebut nggak ada terkerebut sakit terus udah mulai ngantuk kah tuh tuh kalau aku sudah ngantuk, us Uru, pecah lumayan dirinya sekalian dong boleh. Aduh, mah kotanya dong, dua lagi ya. Aduh, rumah mah kotanya tuh tapi lumayan, 84.000 lumayan lumayan lumayan, 100000 ribuan lah. Ya udah naik 100.000 ribu. Bisa digaskin lagi, semoga ada. mantep mantep lagi. hijaunya konekin us. Aduh nggak nanggung nanggung sekali. Setelah, setelah. Sekali kali tahu ayo ayo ayo atuh ternyata cuma dikasih seratus ribuan 120 tidak apa-apa tidak apa tenang-tenang yang penting kita modal 120.000 naik satu satu juga lebih tim cuma main di CNN slot Duh, tuh kayak gini gede tempat lain enggak bakalan lur lu cuma di disitu doang makanya langsung just aja untuk link-nya ada di komen hm. Arah. Ya, sudah, ya, seluruh saya akhiri video pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.